Ya, selamat sore Tribuner, saat ini saya Gera Leonardo, wartawan Tribunjakarta.com Sedang berada di Jalan Bandengan di wilayah penjaringan Jakarta Utara di mana saat ini sedang terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan uh, salah satu bangunan Yang informasi terkini adalah bangunan pabrik C Tribuners. Saat ini api masih berkobar uh, cukup hebat Asap hitam juga dapat terlihat ini sangat besar membumbung tinggi dan tugas dari pemadam kebakaran juga masih terus berjibaku memadamkan api yang masih berkobar di lokasi ini, Tribuners. Inilah suasana terkininya, upaya pemadaman yang dilakukan petugas di lokasi, Tribuners. Ya, dapat terlihat ini uh, api masih uh, terlihat membubung di lokasi. Dan ini dikhawatirkan juga bisa merembet ke bangunan-bangunan lainnya yang ada di sekitar lokasi ini Tribuners. Mabricet kan ya, pak? Mabricet, ya? Mabricet. Walaupun berdasarkan data awal, ini memang ada sebanyak 30 unit pemadam kebakaran yang digerakkan ke lokasi untuk memadamkan api yang terus berkobar hebat di lokasi kejadian ini tribuners dan memang uh, petugas masih terus berjibaku di lokasi untuk memadamkan api yang hingga pukul uh, 15 lewat 52 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar di lokasi dan memang uh, kebakaran ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 14 lewat uh, 20 waktu Indonesia Barat dan sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran langsung diserahkan ke lokasi Ini tepatnya berada di jalan Bandengan Utara, uh, wilayah kecamatan penjaringan Jakarta Utara Tribuners Dapat dilihat, uh, ini api masih berkobar, begitu hebat Tribuners Di pabrik cat yang berada di Bandengan, uh, wilayah penjaringan Jakarta Utara ini Dan sampai dengan saat ini juga jalan sulit tutup untuk memudahkan akses uh, kendaraan darat operasional dari uh, Sudin Bulvarma Jakarta Utara ini untuk memaksimalkan upaya pemadaman api di lokasi Tribuners inilah asap yang juga membumbung tinggi di lokasi ini tribuners. Karena saat ini saya juga masih berupaya mencari keterangan dari warga maupun petugas pemadam kebakaran terkait kebakaran ini. Namun memang yang pasti di pukul 15.53 lewat 53 waktu indonesia barat ini petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api karena memang Uh, ini masih sangat jelas terlihat api berkobar dan asap hitam pun masih membumbung tinggi Tribuners di lokasi pabrik cet yang terbakar di wilayah Bandekan, penjaringan Jakarta Utara, Tribuners Sedikitnya ada 30 uh, unit mobil pemadam kebakaran yang juga sudah dikerahkan ke lokasi Dapat dilihat selang-selang pun dipanjangkan untuk uh, bisa menyemprotkan air-air dari saluran air yang ada di sekitar lokasi ini, Tribuners ya inilah kondisinya tribuners api yang masih berkobar hebat, menjilat-jilat seluruh bangunan dan juga ini pohon-pohon di depan dari area pabrik cat ini pun juga pada hangus terbakar uh, terjilat api dan memang dikhawatirkan ini uh, bisa merembet ke bangunan bangunan lainnya untuk itu kita sama-sama mendoakan tribuner, petugas pemadam kebakaran bisa uh, berjibaku bisa lebih memaksimalkan upaya pemadaman ini supaya api benar-benar bisa padam dari lokasi kejadian di pabrik cat Jalan Bandengan, wilayah Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ini